Halo tepang di Sangsim Kuling giwang himawan dina acara naon ieu mah uh, acara nanaon Tong hilap di subscribe loncengna teng teng teng Cuman lamu ningali YouTube-nya akhir-akhir ayeuna loba pisan menjadi trending topik nah trending topikna teh uh, luar biasa Soalnya naon Trending topik nanti ukur hiji konten kemari kamarnya ayah nama ngeska tutup pandai itu nukah hiji nang misalnya dua PK tukang ayah ada di booster tapi yang aneh nanya 2 PK tukang ya dua PK tukang gitu ayah lagu Aisyah lagu Aisyah itu sungguh sangat trendingnya e, di cover Ogeku beberapa e, youtubers terus artis Oge Boba gitunya nah sebenarnya lamu nengali trending nanya ayo na, trending e, YouTube trending YouTube ya nya jadi trending lagu Aisyah nya terus Ayah channel si e, putih abu-abu ya karek pisan iya opat poe katukang pihak Palen nah pihak Palen ya jadi kurudungnya the seksi pihak Palen iya trending oge okay. dah ka opat nah sebenarnya nalamanin ningali lagu Aisyah timana asal-amu asal na lamanin ngali ya ayah Aisyah istrihullahullah Shakir Daulai anu populer paling populer kamari di populer kan ku Sabian nah, kamari mah selama dua poe tukang ya tak ku Sabian eh nges berapa poinnya nya Sabian Sabian terus te ayah si anakna anak naanang Hermansa lagu cover oge okay. terus eh uh, Wah pokoknya meloba banyak, tah uh, say eh saya teh bis bisplisia jordi, terus teku ku ayu kuspa, teh lagu nanya, namun ku yang single bising kena copyright, eh dina youtube nya jadi sel web putar serangan lah, tah jadi sebenarnya lagu ya justru jadi kontroversi, nah lamun mana nih ngali, eh uh, buka trendingnya, trending di youtube, ayah langsung muncul statement Buya Yahya. Nah, Buya Yahya. Nah, action oge. Biar makanan idaman gak cuma di pikiran. Lila di iklan. Kok merendahkan orang? udah salah dibela ini, ini jika ada. Tapi kalau nama gitu weh, ku Buya Yahya jadi kontroversi wehnya style weh lah Buya Yahya-nya. Nah, lama nih ngali eh uh, kemari kan mungkin berprediksi bahwa lagu Aisyah itu dipopulerkan ku Sabiannya karena Sabian trendingnya paling luhur. cuman namun misalkan ditinggali Sabian itu si Sabian itu mostingnya itu setelahnya Nisa ayah Anisa channel Anisa mananya sencana teaya eh uh, channel Anisa. nah cover lirik Oh ia ya, diganti juga nak cover lirik, cover lirik video, cover lirik video. Shakir Daulay Kamari Ma, Shakir li, Shakir lirik video cover lirik ini teh. Lain cover lirik tulisan judulnya, orang nyaho nya, Kamari salah aja. Kamari musik official video, nah si Daoulay itu, Shakir Daulay itu, Kamari Ma teh eh non musik official nah nyangka orang si Daoulay itu. Emang tidak laguna gitu Terus di cover cover cover gue artis-artis nah, Meningali Dina iyo. Original Publisher Media Asia Production SDNBan Universal Music Publishing Nah Terus di cover ku Sabian Tapi sama me Sabian sam <tukankan> Di pertanyaan nakela Ya tadi lu poe kamar rika tukang Sedangkan Sabian itu Sabian itu Upload nah, itu seminggu gitu kan jadi sama emeh saminggu sama minggu dalin iyo eh channel nak kela ah Anissa teh ayah pokok nama Anissa Rahmannya Rahman, ya? Rahman teh mimi sama emeh Sabian teh Anissa Rahman nah sama emehnya Sabian teh Anissa Rahman adalah nungapload teh sebenarnya mah jadi eh uh, sama emeh Sabian trending Anissa tuh guys ngepload di hula, gitu tapi jadi trending oge okay, kamari gitunya tapi jadi trending hitna memang uh, kamari kamari mas sabian sabian Ka hiji terus dia disusul aku lain-lain nah ini nuka tilu paling luhur katilu tapi paling huron nuka nuka hiji ini ayah uh, kang dediko buser eh kang dediko buser atak hiji trending nanya terus uh, Glenn Bradley uh, almarhum uh, masuk ke trending oge uh, tapi ku <misterius> nah, yang nah, jadi yang najang netipi, ah, yang mau pusing net, non sih, netipi asupkan YouTube gitu anehnya, awas tuh non, tolong, toku mang setepak YouTube teh, jadi trending nih. Tahu terus, saya te putih abu-abu, terus pia palen, nah, inna, -palen, sebian, -palen, rundana, enak pia palen, sabian elu pia palen, tuh mana dihanapnya? Tahu, jadi memang lagu nak cek informasinya, lagu nete sebenarnya lagu aslinya itu lagu orang Malaysia nyakang. Uh, orang Malaysia jadi lagu asli na, teh, lagu orang Malaysia namun menang. searching, kita lagu uh, orang Malaysia, tapi lamun orang ada informasi di channel nasi anjingnya. Kamu direksi, nama nih dibeli, lesen, lisensi nate, eh kan e, kusy, sakit, si daulai. Nya, jadi pro, nah? jadi proyektor bandnya, nah, nah gitu. buruk grupnya nya jadi dibeli channel lisensinya tapi tingkatnya udah pokoknya lagu asli nanti ya teteh di be, di asli asli ti lagu Malaysia tak terus eh, nonnya eh, lagu nanti memang enaknya kuing kembali dipang pakai gitar-gitar gitunya memang lagunya lumayan lah menyentuh gitu cuman jadi di kontroversi nudi di nu, tadi di uh, komen ko uh, Bu Ustadz Bu Yahya ya, ya tadi memang dari segi mungkin dari segi liriknya liriknya kurang kurang pantas benernya atau ada perubahan lirik bener nu no dirasa eta kurang sopan bener untuk istri sang rasulullah nah nyatainlah nyahonya pokoknya emak takaromen besok dina lagu laguna anu ngalaper gitunya tak bener cuman jadi trending gitunya jadi trending topik tak itu guys uh, Reaksi nak, reaksi lah tu non ima iya obrolan tengah petinya Tahu lamun misalkan, oh nyak guys, uh, wing cuman ima melebeja beja hungkulnya kan enaknya kerkopinnya corona, jadi wing memang was was bewara kakak jelma memang kudu makai masker, eh keluar ima teh udah masker kalau luar imatnya tetep kudu kudu waspadanya tapi tong panik terus eh namun ucan boga maskernya iya maling sombong lenor wing boga masker loba pisan tuh nah di tukang teh dus-dus masker hukulnya karena wing kan boga konveksi. nah wing boga gitu jadi sangat aja wing rekbagi-bagi masker nah lo batu sampelnya kayaknya nu medis ayano bahan ya ayo bahanuk ya bahanuk ya lo pisan. nah follow instagramnya follow instagramnya jadi uh, follow instagram wing, giwang himawan sarua channel jadi sok anu boga masker iya ma uing ma beneran uh, anu boga masker DM wedi instagram terus nong jauh teh, dah uh, bayar na tuh tu mahal eh uh, wajib gitu makai masker eh meh penyebaran virus corona, teh nte iya teh gitu nyaradeng lada di iyalah tak pakai masker terus teh tumpuh muntes di luar tembok kayak honey tiger kiwa, sanitizer. Nyun, gitu mutu honey tiger tah henny tiger kira lah mutu boga honey tiger ngine ngine tiger ku namun gitu disinfektan kan lo tutorial-tutorial namun oh uh, di honey tiger namun di kampung masuk loba ba daun seriusnya daun nya uh, noda no daunan gitu kok mahal ya lo ngine ndak dipelek ku cairnya banyak gitu. gitu nah gitu jadi sok lamun nonton tuh boga masker salah ini ini matu ayak juga banget bagi ke follow instagram na kita kuduti follow gtnana gitu, nanti ga liwe ya di instagram na dmw gitu butuh mah tah anjing nung sara etak tah ta, jadi kita uh, gitu weh uh, sim eee tonghilap, hmm, tong hilap di subscribe weh di share di share teh on ya etak bising nungcan bogan masker gitu eee uh, tong poho isukan pagi itu ayap video anyar Uh, video klip, hmm, video klip lagu, lagu "Tisim Kuning", abg Bang Herman, Assalamualaikum.